Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jumpa kembali dengan aqidah Channel. Pada kesempatan kali ini, masih dalam video-video reaksi yang akan kita sajikan untuk ikhwan villa semuanya. Semoga aqidah Channel hadir, untuk ikhwan villa semuanya bisa membawa manfaat sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dukungannya, dan mari kita bersama-sama dukung channel-channel Muslim untuk membalas dan menghadang para penghujat. Untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah video dari Taimuddin Ibrahim di mana di sini Saibuddin Ibrahim itu membawakan rukun iman dan rukun Islam. Di mana video sebelumnya dia bernarasi bahwa akan ada pergerakan khilafah di Indonesia. Dan hal yang seperti ini yang selalu digaungkan oleh si Taimuddin ini untuk berusaha menghantui generasi-generasi kita Anak-anak bangsa Supaya terprovokasi dengan ucapan-ucapan si Udin. Bahkan dia tidak bisa melihat fakta yang ada Indonesia dengan damai Tapi bagi dia gerah adanya Bagaimana videonya? Kita simak yang satu ini Pak belum mengenal Islam Makanya kita belajar Mulailah belajar tentang eh, apakah Islam itu. Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya menyelamatkan diri. Nah, Islam itu ada lima rukun, eh, rukun Islam. Islam itu eh, satu syahadat. jadi Nah, dia dia memulai memulai sebuah penjelasan di mana dia menjelaskan rukun yeah. Islam. Dan nanti tetap kita simak bagaimana dia menjelaskan apakah diartikan dengan benar atau bernarasikan sebuah kiringan kepada publik bahwa Uh, dengan judul simulasi rekrutmen anggota Khilafah Ngeri-ngeri-ngeri katanya Ini sebuah gaungan supaya umat Islam dan orang-orang yang memang belum tahu Dan belum bisa memahami secara bijak terkiring oleh si Udin ini Kedua, solat uh, Antara ilallah Waktu kima salah, waktu tias zakat. Yang ketiga adalah zakat. Waktu semua ramadan uh, puasa ramadan. Uh, waktu hajj bait manis sabila. Yang kelima adalah haji. Uh, lalu dibicarakanlah syahadat ini. Bagaimana bersyahadat itu? Bersyahadat artinya menyaksikan. Apakah Bapak sudah menyaksikan Allah itu siapa? Apakah Bapak itu sudah bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Oh sudah, karena saya dulu begini-begini, saya sudah lama dan... Nah, di sini dia bernarasi memang benar rukun Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, ramadan dan haji. <tuh> Tapi di sini di video sebelumnya dia uh, membawakan sebuah cerita tentang merekrut anggota atau kelompok tertentu yang dia akan mengatakan ini. Akan merubah dasar negara Indonesia menjadi negara khilafah, dan dengan dia mengatakan khilafah, khilafah, khilafah, dan khilafah, dia terus menjelaskan rukun Islam, rukun iman seperti ini. Yang pertama, rukun Islam, jadi selalu digaungkan orang yang melakukan rekrutmen itu adalah. Orang Islam Seperti ini cerita dia Seperti ini cerita dia Seperti dia ini mengajari Nah dimana Indonesia ini damai Tapi bagi dia Seperti menarasikan Ada pergerakan-pergerakan Yang dia anggap Negara Indonesia ini diam Dan melakukan pembiaran Jadi si Udin ini Menjelaskan Tapi atas dasar penggiringan opini bahwa Indonesia ada pergerakan yang ada di dalam Islam. Saya sejak SD sudah syahadat, katanya. Bukan itu pak, bukan bapak belum syahadat berarti bersyahadat itu menyaksikan bahwa Allah itu ada, Muhammad itu utusan Allah. Lalu siapa saksinya? Ada nggak saksinya? Oh ya banyak. Oh itu belum. Bapak hanya Islam karena keturunan dan seterusnya. Mulai. Nah jadi di sini dia menganggap orang ya yang Islam keturunan itu dikatakan oleh si udin belum Islam. Apakah kalau orang bersahadat itu harus lapor si udin kan enggak? Apakah orang Islam yang sebenarnya itu si udin yang tahu kan enggak? Hanya Allah yang tahu siapa itu dan siapa dia Apakah benar-benar kita Islam atau benar-benar kita punya iman terhadap Islam Yang pastinya kalau kita dari keturunan umat Islam Kita terlahir secara Islam Pastinya kita juga Islam Nah saat ada proses-proses ya Dari lahir itu memang kita dikatakan Islam dengan segala prosesnya apakah kita harus melapor si Udin kan enggak? Nah bila ada satu pertanyaan kepada seseorang yang si Udin praktekkan bahwa itu mau direkrut dengan sekelompok tertentu Pastinya kita tahu semua ya umat muslim juga tidak mau Walaupun itu dari Islam, dari orang beragama Islam tetapi dia radikal atau Sengaja membuat satu kelompok Yang mengancam ketentraman Kedamaian dan e, Persatuan negara ke Republik Indonesia tetap Kita juga tidak setuju Nah Pastinya kita pun Mempercayakan semuanya kepada penegak hukum Biarpun itu Islam Kalau salah tetap salah Nah di sini dia menceritakan Bagaimana orang merekrut Menjadi anggota itu Nah kalau kita apa ya, kalau kita pikir-pikir kenapa dia selalu membahas itu dan itu bahwa ke depan akan ada pergerakan ini, pergerakan itu. Ini kita melihat si Udin ketakutan dengan sesuatu yang menjadi angan-angan dia bahwa ke depan akan ada pergerakan ini untuk memberikan rasa ketakutan kepada jemaahnya supaya... Berpikir jemaatnya itu Oh ternyata di Islam itu Banyak hal yang menakutkan Ada pergerakan seperti seperti ini Nah jawabannya adalah Fakta dan bukti yang ada Bagaimana Indonesia Hanya kedamaian yang ada Nah ini Si Udin tidak menginginkan Adanya kedamaian itu Akhirnya dia selalu bernarasi, bernarasi seperti ini Dari poin ini Poin ini Eh sampai orang itu mau mengaku dirinya bahwa dia belum Islam hanya Islam omong doang, hanya Islam karena keturunan, hanya Islam karena KTP nah, barulah diterangkan tentang tentang setelah iman itu ya, baru kemudian setelah Islam, baru kemudian iman apakah iman itu? iman Iman itu beriman kepada Allah Antum minabillah wa malaikatih malaikatnya wa malaikatih wa rasulih wa kitabih kitab-kitabnya Kitab-kitabnya. Warusulihi Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasulnya. Al-Imanu antum Billahi wa Malaikatihi wa Kutubihi Warusulihi. Wal-Yawmil Akhir. Hari kemudian. Hari kemudian. Nah, ini satu, dua, tiga, empat, lima. Yang keenam adalah. Wa tu'minabil qadri khairihi wa syarrihi, takdir, takdir baik, dan buruk. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, apakah si Udin apa ya, kangen dengan saat dia mengajar ya, hehehe. Apakah dia kangen saat dia ini menjadi seorang muslim Kangen menjadi guru atau gimana kita nggak tahu Yang jelas dia berusaha menjelaskan yang bukan menjadi imannya Yaitu menjelaskan rukun islam, rukun iman Dimana eh, kalau dia tidak ada maksud tertentu Pasti dia enggak akan menjelaskan itu Karena apa dia seorang pendeta pertanyaannya kenapa dia menjelaskan rukun iman rukun Islam. Saya yakin dia hanya bertujuan untuk menggiring opini bahwa akan ada perekrutan satu kelompok yang mengarah ke khilafah dan hal itu selalu digaungkan untuk ya membuat suasana ketakutan kepada warga negara Indonesia bahkan membuat satu berita berita hoax di mana suatu saat akan ada perubahan menjadi negara Khilafah Nah disinilah tujuan dia membuat suatu narasi yang bisa dikatakan supaya jemaatnya tidak ada yang bersahadat Karena apa? Karena ketakutan seperti ini, seperti ini Yang kedua Supaya orang-orang Kristen Mendukung dia Mendukung dia Minoritas Akan seperti ini kalau ada negara Khilafah nanti Kalau dibuat negara Khilafah seperti ini Nah dia bernarasi seperti ini, Supaya kelihatan pinter Dia kelihatan pandai dan kelihatan Paling mengerti Di antara orang-orang Kristen Paling mengerti tentang Islam di antara mereka Jadi dia berusaha meyakinkan kepada masyarakat luas Supaya masyarakat luas ini tahu bahwa si Udin ini benar-benar mengerti tentang Islam Bahkan supaya orang itu tahu Bahwa si Udin ini mengerti tentang pergerakan-pergerakan yang tidak diketahui orang lain Narasinya seperti itu Padahal ya Padahal di Indonesia ini sudah ada penegak hukum Komplit sekali Yang semuanya pasti tahu Kalau ada pergerakan sedikit saja di Indonesia ini Penegak hukum pasti tahu Pasti ditindak Dan masyarakat juga tidak Bodoh Pasti dilaporkan kalau ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan. Jadi, di sini Si Udin nggak perlu ngajari, nggak perlu uh, ngajari penegak-penegak hukum bahwa ada pergerakan seperti ini, seperti ini yang dikatakan Khilafah. Nah, dari video semula sebelumnya, vid uh, Si Udin ini mempraktekkan sebuah perekrutan satu kelompok, dan perekrutan itu. Uh, awalnya seperti ini dan pada akhirnya dengan merayu, dengan merayu uh, menyebutkan rukun iman, rukun Islam seperti ini ini menggambarkan cara-cara menggambarkan cara-cara perekrutan itu. Nah ini yang di, ingin diciptakan si Udin membuat opini publik ke masyarakat supaya masyarakat ini ma, ma, apa ya terasa takut gitu nah padahal itu tidak terjadi apa-apa nah disinilah Ikhwan ikhwanullah semuanya si udin salah kamar benar salah kamar karena apa? dia harusnya menjelaskan bible tetapi menjelaskan tentang hal yang bukan ranahnya Ya pertanyaan itu tadi kenapa dia menjelaskan apa yang harusnya dijelaskan oleh orang Islam? Di sini dia bawakan atas dasar sebuah tujuan sudah pasti itu sebuah tujuan supaya masyarakat negeri gelisah akan narasi si udin padahal tidak terjadi apa-apa tujuan seperti itu. Nah tetap mengarah kepada Islam bahwa Perekrutan-perekrutan yang dikatakan si Udin itu Oknumnya atau orangnya yang melakukan adalah Islam Karena apa? Cara-cara yang disampaikan si Udin ini beruntun Dari pertanyaan kamu agamanya apa dan e, seperti apa Apakah kamu sudah bersahadat atau ini atau itu Nah dan dia menjelaskan rukun iman dan Islam Ya akhirnya kita juga bisa menyimpulkan dia tetap mengarah ke Islam. Nah, pertanyaannya lagi, apakah di Kristen itu semua baik orangnya? di Disinilah kita harus bisa cara bijak bahwa adapun itu orang Islam ada oknum membuat satu kelompok yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya dari Islam, ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu tetap kita ada Walaupun itu oknum dari Islam sendiri Kita tetap tidak setuju Kenapa negara Indonesia sudah damai Rukun, saling hormat menghormati Dan menjunjung tinggi hukum Bila ada sekelompok atau oknum dari Islam yang seperti dikatakan si Udin Pasti umat Islam tidak akan tinggal diam Nah yang pastinya Penegak hukum akan bertindak tegas Itu Den. Jadi nggak perlu si Udin itu mengajari Pergerakan-pergerakan seperti ini akan seperti ini Sangat berbeda yang menyampaikan si Udin dengan penegak hukum Kalau penegak hukum nggak akan seperti ini Pasti memberikan Pencerahan-pencerahan uh, kepada masyarakat Kalau si Udin gak ya Berkesan menghantui Masyarakat supaya ketakutan Ini loh orang Islam Ini loh ada pergerakan Seperti ini, ini loh caranya Ini lo cara perikrutannya ini ditunjukkan, nah kalau kita lihat juga Si Udin ini sebenarnya punya keinginan Yang tidak tercapai Yaitu dia ingin dihargai Pendapatnya ingin dipakai Dan ingin dijunjung Di Dikedepankan ternyata tidak ada yang memakai Pada akhirnya seperti ini Konfila semuanya Nah disinilah tugas kita Bersama-sama Biarpun si Udin seperti ini Menyampaikan anggaplah rukun iman rukun islam Memang seperti itu tetapi bukan berarti ya ini dijadikan cara untuk perekrutan perekrutan kelompok ini adalah ya suatu pembelajaran kepada orang yang belum tahu tentang Islam diberitahu seperti ini bukan perekrutan. Nah, kalau kamu merasa lebih tahu dari penegak hukum tentang itu. Lah, kamu melanggar hukum. Kalau kamu memang tahu tentang ya, tentang segala hal, pasti kamu tidak melanggar hukum dan pasti kamu tahu ranah yang mana yang harus kamu lalui dan tidak kamu lalui. Itu, Din. Oke, terima kasih untuk ikhwan fillah semuanya ya yang mungkin saat ini sedang setia dan selalu setia dengan akidah Channel Sedikit video bagaimana si Udin ini Menggambarkan perekrutan sekelompok orang Dan ditujukan kepada Islam Di sini dia sengaja membuat satu hal Supaya masyarakat itu terasa dihantui Dengan hal-hal yang dari Islam Padahal sama sekali faktanya tidak seperti itu Indonesia tetap damai. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga kerukunan antarumat beragama, saling hormat menghormati, saling hargai, eh, saling harga menghargai sampai salah. Kita, nah, disinilah wujud persatuan dan kesatuan Indonesia: beraneka ragam tetapi tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita terpengaruh, kita kasih pencerahan kepada anak-anak kita. Anak-anak bangsa generasi kita supaya tidak terkiring opini oleh si penghujat ini bagaimanapun ceritanya si udin sudah menjadi tersangka dan apapun yang disampaikannya hanyalah punya tujuan untuk menggiring opini atas dasar kebencian kepada islam dan ingin menghancurkan ajaran rasulullah saw semoga penegak hukum tetap semangat. Untuk menangani kasus Si Udin yang sudah menjadi tersangka ini, dan untuk kali ini aqidah channel sampai di sini dulu. Nanti kita akan kembali dengan topik yang berbeda. Pastinya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.